Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan lagi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang Assalamu Alaika Ya Rasulullah Assalamu Alaika Ayyuhan Nabiya Warahmatullahi Wabarakatuh Masa ini wang itu sudah ra'ilim, ini ini ra'ilim Salat muni Alaika ya yu tenang Kadang-kadang ya janggal, sholatnya akan kue ke aku Perkara ini apa-apa mulainya solat ulama kisah sampai solat tempeng saya buktiin buat apik ya apiknya orang aki <tuh -tuh. tapi di biji aki orang kok bener di biji <tuh -tuh. tapi nak ke solat dengan gua tradisi ini ulama jadi gua rohman asalamu As alaikum ayuhan lagiu warahmatullah ini penting kalau torakan karena nabi berkali-kali ngendikan zaman syekh sukem ada sahabat khawatir kalau suatu saat nabi pergi Maksudnya pergi meninggalkan sahabat jawab Nabi itu ya ringan, ya. dan asik jawaban beliau apal mengapalkan Pakai riwayat yang gampang saja Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal Malah enak ya. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, umur aku malah sejarah pengirah Terus Nabi ngendikan, Ini kalau riwayat Nobil, makna nasi ngambil Hayati khairullakum, wa mamati ya khairullakum Ada Kiai yang membaca, wa wafati khairullakum Aku nak urip, itu ya apik kamu? Nah aku mati, ya apik kamu? Hmm. Amma hayati fali asunnalakum asunnan Nah aku ije urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, senekian perilaku yang baik Kamu bisa mencontoh Wa'amma mamati. Dan aku mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, aku itu tu'urau du'u na'aliyah Kamu itu, amal-amal kamu, kamu itu diperlihatkan ke saya Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka affa'ah madu wa Dan ketika saya menemukan perilaku kamu-kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu itu juga gede, ulama kok jarang istighfar, asal ulama ewas. Mereka kita itu harus diistighfarkan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu lumayan mandi tibang istighfar Mereka nabi kena kitab was taufiril zamfika mu minina wal mu Muhammad kena istighfar juga jalan sepurok abe rumah. Dari grosowon sampai anak istighfar, yuk rausak tenanan, maksudnya yuk biasa wae, merkow masjid biasa wae nih, dok kamu kok cuter manutornya nanggais nyongko istighfar yang paling mandi, gua sombong, gua kurang arah mandi, maksudnya gua hadir, astagfirullahaladzim, urasoh tusoh, tapi rausak berlebih ya, merkowes, ngalak cukoh, gak istighfar ikan aja, torogolo, bon ajaru sampeyan, gua pong Paling benar, uang ihsan istighfar. Pokoknya, ukuran tahu itu istighfar, noh. Yang penuh, nanti saya hubungi, noh, urang roh. Tapi enak, aku, macet, pulau. Sama dong, berarti macet. Berarti. Kulon, Ibu, buat ini urang urusan sombong, kan? Urusan roh, Betapa kita ini masih dipandu oleh rasulullah. semua. Soh, loh. Lo, kulon ke istighfar, sering nangis, kan? Tapi tontonan, tontonan, geden sakit. Orang, kalau mau popok. Marga hadir ya Allah, betapa janjenan rahmat ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar. Dan istighfar nabi pasti engkau tri matur nuwun Gusti. Wes istighfar ya, Wes ja terus, saat terus salahat waastagfir li dzambika walil mu'minina. Lha iku ngentikane nanti malah kunak wis mati pareng pangeran. Engko nek kowe salah tak lihat, tak delok nek kowe salah tak jalur no. istighfar. Jadi kula suwon, kowe yo tenanan, maksudku ora tenanan yo tenanan, tapi ora no usah ngotot koyo koy, aku iku mandiri duwe amal sing jenenge istighfar sing dadene opo nopo. Istighfar kita ditomboi, menkoist istighfar noka tidak kuhabat. Kau nggak nggak nggak kita nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Nambahi, nggak nggak nggak nggak nggak Agak. nggak nggak nggak nggak Fihi, makanya Nabi sekarang tidak ada, mau coro zohir kaki kote tetap ada dan mandu kita. Berarti kita kakekannya sekarang pun masih punya dua aman ditungguin Nabi dan kita masih mau istighfar istiqomah. Boni rosuon sangat. Mulai kejegungan nyala ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan ikut sanggeng yakinnya beli istighfar ikanjeng. Jegungan di tradisi sujud ulama nah sesuatu aja nanti mau elek tukang suudon jongkok pun rokok mana-mana, jadi ulama itu mulai dicek secara ulama itu biasa istighfar paling setidaknya satu, ya udah biasa loh orang berdoa, istiqomah pun saya bu, buat nainan, buat buat nanti roh, kalau beli nih terus redaksi tentang tiba-tiba tengkar janji, niku cape nganggulah kok, hitop hitop mana nih merasakan kehadirannya sinter Gajinya Mereka berkata-kata Narkifu al-Badha Wa ta'rifuna wa sofa wal-baytu ya'lafuna Wa lanal ma'la wa ta'ifu Jadi kue Kita ini kenal baytuwah, baytuwah pun kenal kita Wa ta'rifuna Nah kue kan enggak Kenal aku tau